Rosika Untuk yo ya. hmm. anak turunnya sedulur sikap, ikut durung wiji kendang, ikut durung wiji kendang, yangiku apa, karena kalau bapakku tekun utawa bapak-bapak amiku, kan sering doa kumpul utawa randek mirasani iya maksudnya miras. <laughs> ini sdw mengenal perjuangan itu sdw mengenal perjuangan dia makuk makuk tuane awal sdw sering sobo sering cerawung nah, sehingga dia itu nih awal itu, di rumah itu tidak berpikir tidak berpikir, tidak berpikir tapi selat besar-selat besar ya awal itu kan bijak, tijak ya? tidak tak kamu berjuang, Pak, orang ngono. pasti bijak. tijak nah, terus Iku ono sinau minggu ini digun, ini digunarti. Iku, minggunit, iku, oh, iku, nate. Nate. Nah, iku seeng, ngajari pisah nembang ya digunarti. anak digun, nembang, Terus tembang, em, tembang Terus Jawa di no, hmm. Menunggu Dibunati Terus tiga Saya ini Dijak dolan yang sumber Saya ini Dijak dolan yang sumber Melaku Cah cilik-cilik oh, itu yeah, yeah. Rasanya, Seneng nah, awal mula mulanya kenal, taruh alam ke iku, perasaan hmm. no pas, kegiatan, berpijak, kumpulan yang makan, terus dulu, dulu, no, oh, berarti okay. bapak, bapakku, kinerja, merjana no Iki, tangguh, tangguh lingkungannya, gunung kendeng Iki, paham, bukan, no? terus suwe suwe, ono pikiran, yo, so pemain ora anak-anak esing butuh no, tapi, jadi kue berarti, apa ya? Nek nandur, rasa berjuang, naik nandur neng anak-anak esuhi, wes nempel, berarti kue, tepat sasaran, so oh iki. Ya anakku so, ini ini so, so, nutup nol, yeah, perjuanganku terus nutup nol lakukan jadi Hendri Wong tua, Wong Tua Tua Nya Pak Edy Dewi, selalu koyok oke, oke paksa edewi, jadi ngomongin sawah ke selawai opo tetep awai kiri itu seneng bergok minggu mau kanku nutup nolakon itu kan mau terus jaman ini kerep kerepnya diimu kerep kerepnya diimu itu jadi anak-anaknya tetap dungu orang tua aku ini api dia ini jadi gini mah yang ki cilai itu yu melu juga gak prihatin prihatin yang bisa melu yu melu ngomong-ngomong apa jadi ya? kadang aku ini bayangkan kalau pandangannya juga kadang dianggap lapon di dima dimu, kok dima jadi, ya kena tetap memahami mungkin sing burung kerungu pernah kepe kayak ngono, bagi nawa itu iki sesuatu yang butuh disik seimbang neng lingkungan tak nah jadi. Ngerti tenanan rasanya, gaji anak itu sikap ke hmm. seng. Apa ya, sifat apa ya? Kecukupan tani berarti tapi iso. ISO menyuarakan nganti koyok nih, ini Jadi, loh, seneng oh, gak ono rasa oh iya mau naik dia menguon, diri mau dimati mutal, diri wangi gunung ini ini, mau kiki, merjun mau opol, jadi, wes, kandel caranya, dia mau ngapain apa ya tetap awal kiki, aku, mana? Jago ibu bu, biasanya bener nggak? Jago ibu bu, biasa. Yo nyambung sih tidaknya, tapi lewati mau cobaan itu janganmu gak mau tubuh si kepala. Yo, naik aku dibunuh sejarah soal tembang-tembang kubian. Enchan wah kah? Yo, udahin <tuk> bumbong noki, kangu pakerin diri. Hmm, pakerin diri. Hmm. Jadi nong juli nih mau coba tembang-tembang gitu. Bisa diuncai Ya Uga ngelambang na no, ngawa e ngagune Seri ngelambang ini hmm. Lagine Oga menggiru ini tertembangan Singgara ini tertembangan Tertembangan Ono Inti na Nama no, hmm. kerdisnya tembang, tembung, tembil, hmm. tembang nih pun gitu, si nembang gitu, tembung, tembung nih pun yang pondu, yang pondu, tembil toh, tembil nih pun tembiri, prosol. Jadi no pas nih tembang, no toh tidak ada nih pun gitu, ke prosol toh, lah pusing cerinane olahan pecet, poni pecik ngesti buti, manes tiok, bahar jadi tondo wong olah ngel -ngel. Pangeran Mahokwoso nyoto Adelikon Tangguh sekoyom manusia Kudu gelem Kudu pakerti Pecik ngamal kudu Kuih Liriknya tembang dadang gula Hadir diuncai, iyo, wong sing, lan Ketika diuncai ngunu mau tak di, bisa jadi pagering hmm. tembang itu nemu sanggup seremoni kamu jadi ya itu itu terus dia ini ini aku salah si cimik yang tembang, sulas so, ya, nama macam macam. Ya, aku di luar dulur sikap memang dulu, dulur dulur sikap, begini iceng itu, naro, sing nguri-nguri nguring Gitu kedoyo juga, maksudnya Mereka... lewatnya kayak gitu, macam-macam. Mungkin nanti, saatnya opo di luar dulur sikap, mungkin harus arang, arang maksudnya sing ngobain itu tembang-tembang dulu ya nah bener-bener sekolah kesadaran ngurikupain di saat Eropa apa kan mas mengolah logam lebih suara Gandek nang iki jenenge disnar senar no. hmm. <laughs> no, no. <Bansana> ya, no. <tipasih> Elain di nanti tidur ya? nah, <laughs> tu, sang ngon ingone, pati. Yen manpa, si kan tak ada yang mau apa Pak Pucung itu dua itu itu sangkanya mungkin sabar ngon ngongnya sang bupati yang lu lambian Grono yang bisa lambian Grono itu apa? yang lambian Grono mau raliyo mau kronoki Kira-kira yaane sing labuhan. Hmm. Nte nte sik munggo oh, ndak wong nom kok mateni wong gue uang, tuh karo perintah wong senajan uang tua kuwi kemendaki orang benar dulu mesti di perintah tapi malu orang benar jadi saya aku bisa nyari nampakan artah satu kan tembangnya kan hono dungeng ente ente situnggul pate Semua ojod di dakwah, wahyu benar, pandamu wali sumber hati. Sabtu. Jadi iki uttak kesiyo ojo mbantak karo paran liyane. Contoh Wong ento kok malah. <tuh> Luweng areno aku kan. Di di ndak malati. lakoni beda cawa. bermakna kan gini, ya. Nggih. Panca-panca tekan kono itu ya bolak-balik teko jalarane awake dhewe marjuangno lingkungan, Ingum. jadi ono cerita seng nengonoiku, oh yo, iya. wicikendengku peka terhadap lingkungan, iya. seng detekno, yo pandangannya uangku, kau pengen dengerteh nih, kalau mas mas Wisnu karena apa sih? Dia ancan? jangan nenek tiarane berjuang ini kan yo jadi ya, kiki esap pendinane esap hmm. pendinane gue yo Wong nenek tuyan mangan kudu yo glem nantu <coughs> ya <coughs> awet cilek panci anak anak bisik kendeng turunnya sedulur siap ibu orang sekolah yang sekolahan formal sekolah cukup diulang bapak ibu eh lan esap pendinane yo Ngiwangiwangiwangiwang tua Pas orang ada di sawah yo nyapu, isah-isah mono guna iku Nekwaya anjan u yang aneh sawah yo, yo angin lurur aneh Di sawah terus Gula aneh di sawah <tosan> nek gula yang sawah ketemu Guna di sawah Jadi anjan Apa cingin? Kerasa, kepengen ngawi cikaro, apa? Bisa bertani utawa alam iku. Ya wis, apa ya sik. Piye menawa dididik iki anjen kaya Oke, Oh nggih, jane eman karo karo situasi sing saiki. Hm. Sing canom-nam apa ono lulusan apa sih? kepengen, pemoh duwe ijazah ya. Mm, okay. kepengen besok aku jadi petani. Mm. jadi iku wes jarang, jarang ditemoni. nah, lan konsol-konsol abai di, duitnya iku. jadi ini? Ya, yuki corone, nutoko, lakone, wong tua wang tuanya konco coba pak, wakon sih kepikir caranya kaya mau sinti ajaranya yuknya mau teka wang tuanya adis kena sih iya iya menjemput keadilan itu kan sesuatu sehingga orang yang sebenernya jadi bahwa menjemput keadilan itu ya harus kudu optimis yakin dan menang gitu iya dan proses sidang 27 kali di saat awal-awal mungkin tak cerita NCOKB do orang gugat, hmm. aku gawe materi gugatan, pesdari, luru pengacara juga, karena hmm. pengacara loro, Yainal karo Mohlori Yainal itu lagi lagi tadi kenal jadi pengacara, Sengmoh Nur itu wali pusat hmm. gelem jadi pengacaraku tapi orang untuk rekomendasi wali Jawa Tengah hmm. jadi ketulis dok, Melu Sidang itu Putusnya. satu kali di saat 26 kali jadi sesuatu kan mah putusan bayangkan aku pamit dulu dulur aku tak melaku dulu dulur kayak putusannya Dina selesai dulu-dulu mangkat seloswe so aku tak mangkat dino hmm. minggu belaku sak keluarga aku jadi naik sak keluarga aku itu mbak Tati anak-anak melu tapi hmm. nah tapi wong wong kan Dorah orang nega aku belaku sak keluarga kira di pikanjani sehingga jadi nganti wongrongatos bareng-bareng belaku nah ngunu yo no praser toko Aksi, akhi, ya akhi, akhi, akhi, akhi, enak, roh, akhi, kan akhi, akhi, kan akhi, akhi, akhi, akhi, akhi, akhi, kekhawatiran mereka bahwa dengan banyaknya pengikut akhi, akhi, akhi, akhi, akhi, akhi, akhi, akhi, lain akhi, akhi, akhi, akhi, akhi, akhi, keberhasilan laku dan perhatian itu adalah uh, salah satunya itu ujung ganggu kepentingan milio, jadi tekadku cuma, ujung menekok ganggu kepentingan apa pikiran yang rasanya wong liwanya jangan hmm. jadi aku aku siap ngalah dan aku menjamin orang lain bakal keganggu <coughs> pikir dan rasa Orang lain, nah, maka Allah tidak pikir jadi lakuku itu mengelilati punden-punden, jadi sekalian biara. Nah, tapi prihatin lorong, laku rumpi, naruh ini duka. Aku tadi saat itu was was antara sesuatu menang atau kalah gitu kan, membayangkan. Orang lain, baik.